Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana caranya agar hidup kita tenang? Ya, tenangkan. <tuh> Gimana caranya agar hidup kita tenang? Tenangkan. Anda kenapa sampai gak tenang? Gak tenang itu kan perkaranya Bisa karena berbuat maksiat, ya orang berbuat maksiat, berbuat salah itu pasti gak tenang Atau karena, mohon maaf ya, terlalu banyak terbawa oleh urusan dunia sehingga kehidupannya dipaksa untuk mengerjakan berbagai aktivitas duniawi yang membuat dia terasa lebih sibuk, capek, lelah, sehingga tidak mendapatkan ketenangan yang dimaksudkan. Jadi, kalau terlalu banyak ngejar dunia atau juga berbuat maksiat, maksiat dengan ngejar dunia itu berbeda. Ya, kalau maksiat itu sudah otomatis menyalahi ketentuan Allah, nggak boleh mencuri, mencuri, nggak boleh korupsi, korupsi, nggak boleh berbohong, berbohong. Makanya, ketika melakukan hatinya menolak. Karena diantara makna fitrah itu dan fungsinya adalah cenderung kepada kebaikan Jadi ada fitrah dalam jiwa kita, di kolbu kita, itu disebut dengan fitrah takwa namanya ya Quran Surah 91 Asyam As 7-10 wa wa nah, Jiwa taqwa ini yang mendorong kita selalu pada kebaikan ya Kejujuran, kesabaran, kemuliaan, dan menolak keburukan-keburukan Karena itu kalau ada seseorang itu berkata yang tidak benar dia berdusta hati kecilnya pasti menolak itu nggak benar ya ada orang mau mencuri misalnya kan atau korupsi misalnya itu terfikir berbuat yang nggak bagus hatinya pasti menolak ada gejolak dalam dirinya itu yang membuat dirinya nggak tenang nah, yang kedua bukan maksiat, tapi terlalu banyak mengejar dunia sehingga lupa dengan urusan akhirat lupa dengan ibadah ya dia bekerja formal benar dia nggak menyalahi aturan, dengan korupsi, tapi dia berangkat dari gelap, pulang gelap lagi, menempuh perjalanan, kerja lagi, kerja lagi, kena kemacetan. Nah itu potensial akumulasi ini menimbulkan kepenatan, kegelisahan, capek, lelah, sehingga muncul pencarian-pencarian. Nah itulah dunia. Itulah dunia. Walaupun saat dia mengerjakan itu, dia mengerjakan tidak dalam konteks bermaksiat, tapi karena terlampau lelah mengerjakan itu dan penat, nah, rohnya kan menuntut. Di tubuh kita kan ada tiga bagian. Ya, ada fisik di bagian luar, kemudian ada akal, ya di pikiran, yang ketiga itu ada hati, ada jiwa spiritual. Masing-masing harus mendapatkan porsinya. ya Ini kalau bagian tubuh luarnya aja yang makan. Fisiknya yang makan, mengonsumsi, tidur, istirahat. Ya, kemudian akalnya nggak pernah dipakai, nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak pernah apa. Ini akalnya juga bisa protes, tumpul, nggak nyaman. Ya sebaliknya juga kalau dia misalnya ya makan minum kerja aktivitas olahraga akalnya dipakai dia baca dan sebagainya tapi rohnya nggak pernah diberikan porsinya dia nggak pernah ibadah nggak pernah sholat nggak pernah baca Quran dan sebagainya maka ini yang generator kehidupannya ini sumber ketenangannya maka tetap akan gelisah karena itu ditemukan betapa orang pintar ikan ya kerja keras dan sebagainya tapi ya rohnya nggak terisi banyak bulu diri ya di Jepang terjadi kan atau bahkan setidaknya ada orang-orang kaya yang sudah hebat Pinter-pinter ya di akhir hidupnya Apa yang dia kerjakan Ya cuman datang terapi, nanam kangkung Nanam cabai gitu kan datang. Ini Untuk mencari ketenangan karena rohnya nggak terisi Maka Islam Alhamdulillah Ya agama yang sangat komplit memberikan Pencerahan sekaligus arahan Dan pedoman dalam berkehidupan fisiknya dituntun pikirannya juga dimotivasi untuk terus ditingkatkan, pintar, sampai ke level yang tertinggi, dan rohnya diberikan porsinya untuk menunaikan ibadah sehingga mendapatkan asupan-asupan menu bagi rohnya Makanya di kita kan ada sholat, ada puasa, gitu kan? nah, kemudian ada baca Qur'an itu untuk kebutuhan rohiyah kita, untuk memberikan ketenangan Lalu fisik dipandu bagaimana cara makan, bagaimana cara beraktivitas, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan diatur Lalu fikiran turun ayat-ayat untuk menjadikan pikiran itu terlatih kuat kan? Bahkan sampai ke level yang tinggi, jenius dan sebagainya Turun ayat tentang ikhra, banyak baca Turun ayat tentang tanda burafala Yang buruna ilal ibili kaifa khulikat Sa'fala ya tadab quran Turun ayat tentang riset Inna fi halki wal wal'urbi waqtila fil layli wa nahari la'ayati al-bab kan? Dan seterusnya Itu supaya semua terstimulus Nah jadi kalau ingin tenang, bagaimana cara hidupnya tenang? Seimbangkan tiga bagian tadi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 atau informasi yang pede jelas disampaikan itu menunjukkan kekuatan dan kebenaran kekuatan dan kebenaran karena Allah dengan sendirinya, dengan kan meyakinkan ya kita semua dengan menegaskan sifatnya tegas dan karena memang ketuhanan Tuhan hanya dimiliki oleh Tuhan yang benar nah, karena Tuhan yang benar itu mengatakan sayalah Tuhan dengan pede mengatakan sayalah Allah yang gak ada Tuhan selain saya gak mungkin ada klaim demikian kecuali dari yang memang benar yang memang pede mengatakan itu ya karena benar karena hak di situ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 Ya, lalu ditunjuk, diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dari awal sampai akhir, dari gerakan sampai bacaan, dari mulai hukumnya diajarkan, ya, dari cara menghadap ke arah mana, kemudian bagaimana caranya, ya, dari mulai berwudunya bahkan sampai dengan selesainya, ya, ini menunjukkan bahwa risalah agama ini benar, gak mungkin kan diadakan ada, demikian gimana cara bisa mereka, yasa seperti itu terjadi, gak mungkin ya, ini dari awal sampai akhir, dan gak ada kreativitas di situ, gak ada kreativitas, dan semua sama.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 Ya, doa juga zikir, Quran surah ke-7 ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsi ka tadarruan wa khifatan wa lal jahri minal dan berdoalah maksudnya. Zikirnya doa. Ya, berdoalah mohon dengan sepenuh jiwamu, dengan ketenangan dengan kan, mintakan kepada Allah dengan penuh ketenangan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 Al-Qur'an surah ke-15 ayat 9, "Inna nahnu nazalna inna lahu Kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai dzikir. Nah, Anda itu kalau baca Qur'an kan lebih tenang. Apalagi kadang terjadi begini, sedang punya masalah, terus kita buka mushaf random acak tuh dibuka begini, tiba-tiba ayatnya sesuai dengan masalah kita nah, baru baca aja udah tenang keadaan jiwanya. Ya, udah menyebut nama Allah barabismillahirrohmanirrohim, sudah tenang.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 Ya, "alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bidzulm" ya ulai Orang-orang beriman itu kata Al-Qur'an dan kalau imannya benar, maka akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Nah, ini kalau dibacakan Quran ada ketenangan dalam diri kita. Kita dengar orang lain baca Quran aja udah tenang, apalagi kita baca sendiri, kan? Apalagi misalnya eh uh, zikir, ya zikir. Pasca salat kita berzikir kan, Amal lain disebut zikir. Itu bikin kita tenang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma antas salam, istighfar. Surah Qur'an keempat al Nisa' ayat 103 tiga. Jadi kalau kau buat musyallahat, fadzkor Allah, kiamat, junubikum. Kalau anda telah tuntas mengerjakan solat, maka berfikirlah. Ya Subhanallah, Alhamdulillah, Alkubar, Noman, Tersalam. Ya dari Astagfirullah dulu awalnya. Bukan? Nah itu membuat diri kita lebih tenang, lebih nyaman. Nah itu semua amalan tadi disebut dengan zikir Karena itu disimpulkanlah di Quran surah ke-13 ar radu di ayat ke-28 Ketika Allah berfirman Ala bi Yakinkan pada dirimu Allah itu harfut tawqid Bukan hanya ikhbar Huruf untuk menginformasikan Sekaligus menguatkan informasi yang disampaikan Saya tegaskannya kata Allah Yakinkan pada dirimu Dengan meningkatkan zikir kepada Allah Maka akan cenderung berdampak tenang Kepada jiwa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 Temui bersedekah. nggak usah banyak dipamerkan. ya Macam-macam bersedekah sampai ikan dengan tulus. Nanti Anda akan mendengar orang itu berkata, terima kasih Pak, semoga Bapak disehatkan, keluarga juga dilancarkan rezekinya dijaga oleh Allah kemuliaannya. Oh itu mahal sekali. Padahal ini dikeluarkan mungkin 5.000, ribu, Tapi bagi orang-orang tertentu itu sangat berharga dan melahirkan doa yang dengan doa itu mengguncang aras dan memberikan ketenangan kepada jiwa. Ya kan? Allahu ta'ala alam isawabu. Thank you.